Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Setelah majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan memfonis hukuman mati kepada Ferry Sambo, Jini Komnas berharap hukuman mati dihapus. Pasalnya dalam kita undang-undang hukuman pidana yang baru, hukuman mati sudah tidak lagi menjadi hukuman pidana pokok. Apakah hal ini menjadi cerah bagi Sambo walau sejarimu hukuman mati? Diketahui majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan menyatakan. menyebut hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia hak hidup katanya adalah hak paling dasar dalam hak asasi manusia yang tak bisa diperangi dalam keadaan apapun Meski demikian Komas Han tak bisa berbuat banyak dan menghormati proses dan putusan yang telah diambil Adapun dalam perkara ini verti sang dipunis hukuman mati oleh hakim sementara istrinya Putri Cakrawati dipunis 20 tahun kejaran Adapun funis keduanya lebih berani. Adili. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambu ESA SIKMH telah terbukti serasa dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan Yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Demikian membebani pulau terdakwa untuk mem membebani bahwa biaya negara dibebankan pada biaya membeli biaya perkara dibebankan pada negara demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan silahkan duduk demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahi Iman Santoso sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim Morgan Simanjunta dan Alimin Ribut sibuk Jono masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023